Lewat lo keleser entertainment, persahabat ya yang tentunya sudah menyaksikan pasti kalian bahagia dan happy banget ya. Dan yang belum kalian wajib nonton karena ini lucu dan sangat menggemaskan sekali ya. Walaupun diulang-ulang, tetap kita tentunya selalu ketawa bahagia melihat kelakuan BBL. Kita lihat persahabat ya detik-detik BBL. Narik wick nih persahabat ya tuh, masya Allah ada aja kelakuan jailnya yang selalu bikin ngakak, masya Allah. Dan di postingan ini pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Leslie Fashion mengatakan, dedek cewek bilike mau jambak balik dia nggak ada rambut katanya tuh, aduh bikin ngakak banget nih persahabat ya. Dan kita lihat juga tanggapan lain dari akun Els Dera Ansker mengatakan mau heran tapi dia anaknya Lesti Bilar Aduh Masya Allah pokoknya ini cute banget ya yang belum nonton langsung aja cus ke channel YouTube Lestari Entertainment ya karena vitamin selalu kita dapatkan lewat vlog-vlog terbaru dari Leslar Entertainment selanjutnya disimak juga persahabat kali ini ada info yang sangat membanggakan sekali dari Al Dua Wih persahabat ya luar biasa Keren banget nih L2W, ternyata mendapat endorse dari Konidin. Wow, selain pop-up bilar, ternyata fanbase-nya juga luar biasa nih bersahabat ya. Kita simak di kalimat caption yang dituliskan oleh L2W udah semangat banget nih siap-siap buat liburan tapi tiba-tiba jadi bad mood gara-gara batuk mengganggu jangan dibiarin segera redakan dengan kondinin Wow, masya allah luar biasa keren dan pastinya sangat membanggakan di kolom komentar memang banyak sekali tanggapan yang positif ya kita simak dari akun yosi tujuh sembilan mengatakan Keren nih, admin Leslar dapat endorse dari Konidin Wow, luar biasa Kita lihat juga komentar berikutnya Diberikan dari akun Instagram Sinta Leslar Saudi mengatakan Mau minum Konidin yang ada Bilarnya Aduh ini cute banget ya komentarnya Masya Allah, mudah-mudahan terus dukung Leslar ya, Mudah-mudahan semakin banyak lagi Untuk orang-orang yang selalu mensupport support Idola kita Kemudian persahabat disimbang juga diunggah nih guys Siapa Bilar 2 jam yang lalu Menggugah sebuah postingan nih, versiabat ya. Postingan foto mobil, sepertinya Papa Bilar punya bisnis baru, jual-beli mobil nih, versiabat ya. Luxury cars. wow. Kita doakan, mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran dan sukses. Kita selalu berdoakan yang terbaik untuk Papa Bilar. Semoga bisnis apapun yang dilakukan mudah-mudahan lancar, amin. Dan kita lihat juga perselamatan ya, di unggahan selanjutnya Kali ini ada unggahan spesial dari akun sabirotingan skolenslar yang beri post video live Instagram Tenovi yang dibajak oleh BBL. Aduh BBL sudah pinter bajak nih persahabat ya. Handphone Kak Novi aja dibajak tuh oleh BBL dan live Instagram persahabat ya di Instagram Tenovi ternyata Papa Billar pun gercep banget di berkomentar. Di situ komentarnya mana lihat anak gua Novi katanya tuh masya Allah. Sampai Papa Bilar pun Ini lah komen sahabat ya Mudah-mudahan ya lain kali ini Abang El bisa bajak Handphone Papa dan Bundanya Pastinya cute banget Kita siapkan juga di kalimat caption yang dituliskan Di unggahan ini Masya Allah, apa nah, papamu komen loh Lain kali abang bajak IG pandai ya nak, katanya tuh amin Mudah-mudahan ya bisa bajak Instagramnya Rizky Billar dan Lestik Kejora Ini pasti seru banget Kemudian, persenabel disimbang juga di TikToknya Papa Bilar Ini sebuah inspirasi banget ya Dari Rizky Bilar Yang selalu menyaksikan Tim kesayangannya Liverpool secara langsung, tetapi persahabat ya tim kesayangannya selalu kalah Dan di sini ya renungan juga buat Papa Bilar Masya Allah bikin ngakak banget ya, ada aja kelakuan Gas Rekia ya, yang selalu membuat kita ketawa bahagia Tetapi persahabatnya kita juga ikut sedih banget nih melihat renungannya Papa Bilar sampai mandi tuh persahabat ya Aduh, Masya Allah banget, idola kesayangan kita memang selalu ada aja kelakuan yang bikin kita ngakak bahagia mudah-mudahan next tim kesayangan sepak bolanya bisa menang ya kita doakan yang terbaik untuk Bapak Bilar dan kita juga masih menunggu cidukan terbaru, hingga kabar baik menarik dan terhangat selanjutnya jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi menarik dan kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar